Ketika tengok korun diteleh oleh bombing, barulah puak-puak dia teringat dan mikir pada waktu itu. Katanya, Bukai kesenengi yang hakiki duduk di harta benar. Pakita pun lagu tu juga. Kesenengi, Bukai duduk di harta siang Tapi duduk di toak kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون <تصفيق> وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُنُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ayat 82-84 Suratul Qasas Sebagai hujung kisah Yang Allah tak ada firman hubungnya dengan korun Orang-orang yang cita, cita nak usupor dengan korun Sebab tengok berasa haria kedudukan ke korun yang begitu hebat Dengan harta benar Tapi akhirnya korun ditelek oleh bumi Maka Tuhan firman di sini Dan orang-orang yang pada masa dahulu Bercita-cita mendapat kekayaan Seperti korun Duk tengok perhati korun Lepas tu Berasa nuk lah gitu katik pada mula uh, apa ni mula isda sambil berkata dia tulis dalam ni wah wah dalam Al-Qurannya sesungguhnya Allah memewohkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinyo dan uh, dari hamba-hambanya dan dialah juga yang menyempitkannya baru sedar Sedar di Ketika tengok korun Diteleh oleh bombing Barulah puak-puak dia Teringat Dan mikir pada waktu tu Katanya Bukai kesenengi yang hakiki Duduk di harta Pak kita pun lagu tu lah juga Kesenengi Bukai duduk di harta benar Tamneng cu siang Tapi duduk di toakak kepada Allah Walaupun fakir miskin Tapi Semua orang atas dunia ni Kalaulah boleh hipung di antara Kekaya A Dan ta'a kepada Allah Alhamdulillah Anda katanya orang tu Allah ta'anda pilih dia Dengan harta benda dia Dengan ilmu dia Tubuh badan dia yang sehat Kehidupan yang nyaman Yang segar Bahagia Allah ni cukup kalau sekiranya Allah beri macam tu kepada siapa-siapa di atas muka dunia yang menyebabkan dia hidup seni dan dia guna kuasa, masa, cara hidup dia, harta benda dia, betul dengan jala yang dikandaki oleh Allah SWT. Kalau tidaklah kerana Allah memberikan pertolongan kepada kita, tentulah kita akan dibinasakan dengan tertimbus di dalam tanah. Seperti korun Ning orang-orang Sedar Itu Kita kesedari Kepada mereka Lepas pada korun Mati dalam dalam tanah Alhamdulillah Kita pun lagu getul lah Kalau tak jadi nasib Supar dengan mereka ini pun Jadilah Kita ni sedar sokmo. Buat gapa-gapa Sedar Beringat Dan Buat pula Kita duduk di dalam Kop keit Jangin lam keit Jangan nak lu, nak tang Itulah Gapa-gapa orang yang nasihat kepada kita Orang yang beri peringatan Maka kita ambil sejak daripada awal-awal Mula-mula lagi Belum pada berlaku Nasihat ni adalah Perkara baik Sebab tu kalau kita undur 2-3 ayat Belum pada ni tak Kumpulnya ni Saya tak ada Kumpulnya orang yang nak Kayak Nak masyuh Supaya dengan Orang sati tapi ada satu kumpulan kecilnya je. Hok duk kepada puak ni. Kumpulan tak berapa orang ni royak ingat molek weh puak demo. Hok duk nok supa dengan Qarun tu. Beringat-bingat. korun tu, beringat, beringat. tu gih dah sore. Lagu mana? Dulu dia fakir, dia miskin. Tapi Allah Taala wei kaya kepada dia, bui kaya sehingga dia terlupa kepada Allah. Orang ramai pun pakai nasihat kepada dia. Dia tak dengar. Ha ni. Nak katanya? Ada sebahagia kumpulan manusia ni. Allah Ta'ala masih lagi saya ni. Takwi mati dulu. Takwi tak waktu huwa bala dulu. Siapa kau ke kena puak dia? Koron kena dah. Tapi kumpulan puak ni. Mari sedar berlaki hari. Selepas daripada koron. Ditelek oleh bombing. Maka kita ha ni. Bila kita ngaji Quran, ngaji hadis Nabi, kita kena tunjuk keadaan kita sekarang ni. Macam mana kita? Kita apalah getulah juga. Ab, ab, ada nasihat, pengajaran, peringatan, kita kena sedar molek-molek belong pada perkara tu berlaku, maka kita kena ingat semua. Benda ni orang duk terandah dah dah, orang duk royak dah ni. Jangan duduk lembut. Jangan duduk dibuat macam tu. Alhamdulillah. Tapi kalau lah. Takdeh katanya kita ni turut nafsu juga. Walayah Zubillah. Tak ada arah. Tu dah. Orang-orang yang orang, duduk ngepek kata kan? dah, ya katakanlah Aku duduk ayat. Dah. Mungkin tak renyah dulu. Ha tu dah. Wah tu. Ni lah. Yang Allah raya. Di dalam kera'ah tak siru turut. Jejak langkah. Orang-orang orang yang tak baik. Alhamdulillah. Aduhai. Ah Tengok sekali lagi Wai ka'annahu Dua kali tu saya sebut Wai Lepas tu ka'annahu Dia ada dalam bahasa Dalam tafsir Tak apalah Saya tak ada penuh hurai banyak Ya raya katanya Waisa so, ka'annasa so. Tapi Mari capur dua tu tu Untuk menguatkan lagi bahawa Orang yang sesah berakhir hari Yang Allah Ta'ala masih kasih lagi Dia mari mikir Sedar semula Oh Kalau dia bahasa Melayu kan? Oh, so, aduhai, so. Dia bahasa Melayu ni, dia panggil ada, apa, tata bahasa dia. Kalau kejuk, kejuk lagu mana, eh? Oh, gitu. Dia tiap-tiap tiap bahasa ni ada belakang. So, bahasa apa, eh? Bahasa Cina, bawa kejuk, ayah! <yuk> ayah tu jalan dah, tu, bahasa Cina. Kalau bahasa Melayu kita, ada, eh? eh kalau lagu mana, oh, kalau... Ha, Dalam bahasa kera'ah pun tu Haya waika anahu La yuflihul kafirun Aduhai Ni tanah katanya Sesablah ke hari Sesungguhnya Orang-orang yang kufurkan nikmat Allah itu Tidak akan berjaya Ni dia panggil klik Daripada kera'ah Siapa-siapa baca kera'ah tak? Tengok ayat Tengok-tengok-tengok Pak, bom hari di belakang kesu. Oh, sedar ayat ni La yuflihul kafirun Orang kafir, orang Inka Tidak akan berjaya sama sekali Tak ada kira ni Kufur nikmat kau Ataupun kufur ugamu Tak jaya dalam hidup dia Lepas kita pun kena perat Dalam hidup kita Ingat molek Orang diri aku Orang buat perkara-perkara yang tak baik di atas muka dunia Tidak akan berjaya Walaupun Zohir yang nampak berjaya Manusia tengok, oh, jaya dia. Oh, dia benar dia agak apa. Tapi hakikat di sisi Allah Ta'ala, orang itu dilaknat oleh Allah dan tidak akan berjaya di akhirat sikit lagi. Cuba kita tengok nota kaki. Satu, tiga, tiga, tiga. Ayat ini menegaskan bahawa kekayaan dan kemiskinan ini adalah menurut ketetapan Allah dan hikmat kebijaksana airnya. Memang menjadi perkara sungguh tiak-tiak orang dah kalau boleh pilih semua nak kaya belaka nak comel belaka nak gagah belaka nak masyhur belaka nok nok nok nok nok nok nok benar apa pasai alangkan atah muka dunia ni nok belaka tapi Allah Taala dia tak takdir tanda siap-siap dah mung miskin siapa mati mung kaya siapa mati mung kena uji siapa mati ataupun setengah-setengah orang ada senang ada susah ada kaya ada miskin gitulah sengah-sengah orang kayo-kayo-kayo-kayo jadi miskin naik pita berlana atas muka dunia sengah-sengah orang miskin malayalamu. tapi dia pergi cari itu kena dengan lubang dia jadi siapa kayo-kayo cepat dia kayo ni kita kecek ni bentuk pasang hok molek lah buka kayo dengan jala-jala yang tak baik buka-buka-buka semua tu adalah ujian Allah Ta'ala Lagu mana? Sebenarnya kemewahan yang diperolehi seseorang itu tidaklah menjadi alamat bahawa ia diredai Allah. Ini kita perlu mikir. Bukan Allah tak ada saya cinta kepada orang kaya saja, tapi tabiat manusia dan dia orang kaya kan? terhormat. Ha nah, tu. Sebab dia kaya, dia gecek gapo kita ni. Sebab dia kaya tapi orang miskin kecek Orang jebeh Tengok pak Eh Memang mana Walaupun kena secara mana Dia kecek pun kadang-kadang Dengan sebab Tamnen dia tak ada Dia pun Fakir miskin Orang tak ada kira dengan dia Ini damalah katanya Tabiat maknusya macam tu Lagi Demikian juga kemiskin Yang menimpa seseorang Tidak menjadi alamat bahawa Ia dimurkai Allah lagi, dia ada tanah bitir tak? Ya'ni yang beramal dan berusaha dengan ikhlas. Ini, ini hal, hal lain dah. Nah. Itu, nota kaki hal lain dah. Mari pula ayat yang ke-83. Allah ta'anda pun firman. Ni sebagai ekor nak wujud jadi botrian kepada kita semua daripada kesoh korun. Til kadarul akhirah. Allah na'a negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya cuba kita gambar eh we jadi pramuan semua ayat-ayat hubungi dengan syurga akhirat, bakik beripung, terima amalah buku-buku, semua cuba kita gambar, kita duduk we jadi setapuk di depan kita tu pun raya ingat eh hey, manusia negeri akhirat itu kami untukkan dia bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di bumi. Lagu mana? Kami jadikan akhirat adalah bagi orang yang tidak kehandok nak angin atas muka bumi. Tak sehidangkuh, tak sehidangkabuh bermaknanya di akhirat sikit lagi Allah Ta'ala tak terima orang yang tak kabur atas muka dunia lepas tu soal lagi wala apa ni wala fasada orang yang tak si buat kerusok ke atas muka bumi maknanya tangi dia bersih dia tak pergi di buat benar-benar jadi orang rusok penuh susah dengan sebab dia Pak kita kena ingat semua ni jangan angin orang jangan tak keboh, sama sekali jangan biada walaupun sikit pun sifat tak keboh dari hati kita plekeh. pelekeh ke orang pun jangan orang ada pelekeh ke orang hina ke orang panik renuh ke orang ataupun tunjuk katanya diri dia lebih go tu go ni, go tu go ni aku belakang, aku belakang ingat, orang ni tak boleh masuk syurga sebab Nabi ada rakyat tidak akan masuk surga, man yang ada di dalam hati dia sifat takabur, walaupun bisa biji sawi, tak boleh masuk surga. Nabi gayak di dalam hadis lain lagi, bhas bin, miri, bin Mirin mina syari an yathira akhahul muslim, boleh dikira jahat dan dosa. Seseorang so, so tu apabila dia pandang hina kepada saudara dia seagama. Tengok orang dia-jah mainnya marinya. Ataupun dia hina di dalam hati dia, ingat molek. Jenis-jenis panding kita kena kacat we habis jangan we ada walaupun sikit. Berdeki kat orang, hina kat orang, pandang lekeh kat orang, jangan. Hati kita kena we bersih, kena we cuci. Alhamdulillah. Tuhar ayat katanya muttaqin. Belum pada nak nak, nak terjemuh Ayat ni tak? Dia ada bita Dalam pimpinan Ar-Rahman Sebenarnya boleh jadi Saya perhatikan katanya Dia nak letak kaki di bawah Malik Tapi dengan sebab malik tu Hak tak dia ada dah Maka dia buh bita ni Sek Buh situ yani, Yang ni beram, Yang beramal dan berusaha Dengan ikhlas kerana Allah semata-mata Ni kita kena ingat tak? Amalah kita, usaha kita Tak usah niat katanya kita nak tunjuk ke orang Tak usah niat kita nak pergi, nak pergi rayak Kita lagu tu, kita lagu ni Masya Allah tak usah rayak Sebab tu setengah-setengah hari -setengah dah Bila dia kecik kita dengar tu kita gambar katanya Hujung dia kecik tu dia nak ke japa Walaupun dia tabik mula-mula Tak ada, tak ada no nak wayak. ha kita sangat ni tapi ya gayaknya gap Berok, berok, berok kita dengar jalarah tu. Jalarah. Dia, dia nak gayak. Dia baik. Dia gotu, to dia going dia gotu, to dia going nak gayak. Nak tu, nak tunjuk ekor dia. Ha, tu tentu gamalah katanya. Orang-orang okay, okay, jenis pasal ini wallah lah kita tak tak tak berani nak hukum katanya ikhlas tak ikhlas. Tapi semua ikhlas ni dah. Dia pasal hok hok nak tunjuk bukan kena tunjuk Họ ba sen di zahir pun ada tapi semolek-moleknya dia jadi sembunyi. Tak sedek royak, tak sedek bagi sangat kat okay? orang. Tu benda-benda ikhlas dak? Kalau mereka mendapat kelebihan dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya, mereka tidak berlaku sombong, takabbur atau menindas orang lain. Mai khom heng, lain sebab tu siapa ada kuasa, ada tamnang yuk dia tinggi jangan guna kuasa giguk janda tak molek janda tak kena jangan Ni bu ingat-ingatlah dalam hidup kita nak sampai kalau kita mati tuk yuk tuk semai makna sio kena menjadi molek belaka Wal 'aqibatu lil dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa Kita selalu dah dengar dalam khutbah tuk, -tuk baca-baca-baca. wal wala illa ala al Hati jalan ni. wal maknanya, hujung jatuh. Banplai sutai. bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab itulah tu heraya. Minta maaf dah. Kalau dah panjang sikit hari ni pun, saya nak punya hayat ni. Man ja hasanati falahu minha. Sesiapa yang datang membawa amal kebaikan ke pada hari kiamat. Allah. Kita kena bawa kebaikan dah. Ke, eh? Bawa amal kita, usaha kita, khijae kita, hak kita duk buat-buat buat letih penat leloh, tak rugi. Semua hak kita buat tu yummyผล dalam hidup kita. Ada kesan adanya Bekah-bekah, hak -bekah. kita buat tu. Pahala kalau dah buat hak tak monet maka dosa. Tapi Allah Ta'ala nak totok ayat ni. Manja abil hasanah, manja abil hasanah. Ya itunya, yang bawa aman soleh bawa kebaikan yang dia telah usaha di atas muka bumi. Falahu khairun minha, maka baginya balas yang lebih baik daripada nyaw. Saya dek cari dalam Qur'an ada eh? Adanya tiga ayat. Manja abil hasanah. Yang pertama sekali dalam suratul anam ayat 160 160 Man ja'a bil hasanati fadahu ashr amsalha Siapa yang bawa kebaikan ke, gi ke akhirat maka orang ni sekurang-kurangnya masa duduk atas dunia dulu dia buat satu kebaikan ke, dia akan boleh sepuluh kali ganda tapi wa man ja'a bisayyati illa mithlaha Tapi siapa yang buat jahat buat dosa maka tidak dibalas kecuali dosa oskodata, dia buat kecil maka kecil, dia buat besar maka besarlah itu balas saya dia wahum la yuzlamun sedangkan mereka tidak dizalim Ini dalam suratul an'am mai dalam suratul namli yang sudah pun kita belajar belum pada ni manja'abil hasaniti falahu khairun minha sama dengan ayat ni Siapa-siapa yang bawa kebaik ke satu kebaik ke maka orang itu akan bolehnya lebih baik daripada itu lagi Tak ada royak katanya sepuluh kali gana ke berapa kali gana tapi royak di dalam hadis. Ila سَبْعِمِ أَتِضِعْفٍ ila أَضْعَافٍ كَثِيرًا Siapa tujuh ratuh kali gana siapa kau bergana-gana yang tidak ada limit tidak ada kawaih macam duduk di ikhlah tiap-tiap orang وَهُمِّنْ فَزَعِيَوْمَ إِذٍ aminun. Mereka itu akan selamat aman Pada hari yang semua orang Pakat geta hati Tapi orang yang bawa kebaikan Dia akan seni Pada hari akhirat Lepas tu Yang ketiga ayat ni Ayat yang ada di dalam suratul qasas yaitu ayat 84 Fala yujizal ladhi na'amilu sayi Wa man ja'a bis sayi'ati Fala yujizal ladhi na'amilu sayi'ati Illama kanu ya'malun dan sesiapa yang datang membawa amal kejahatan wal iazubillah neh jangan kita bawa jangan kita piku dosa sampai ke akhirat kikihlah perabih taubatlah tiap-tiap hari istighfar banyak nangih neh kita walaupun alam, saya tak tahu gak katanya boleh jadi ada orang ni duk teriyok hari-hari hari, hari, hari tuai air mata alhamdulillah tanda katanya dia ni orang yang terpilih Allah Ta'ala pilih dia. Dia istighfar, dia bersujud, dia semayah, dia apa-apa tu, beri mata, tanda katanya, hati bersih. Tapi ingat, walaupun kita tak menangis tiap-tiap hari, tapi toba kita kena nak-nak hari. Istighfar kita tiap-tiap hari. Kebaikan yang kita buat tiap-tiap hari. Dosa yang kita biasa buat belum pada ni, kena kikih berhabis. Sama-sama manusia kena minta maaf dan kena beri maaf. Itulah yang Allah Taala kata Mereka, maka mereka yang melakukan kejahatan tidak dibalas Melainkan dengan apa yang mereka Kerjakan Tapi kita taksih Benda bahasa ni, naknya kebaik ke. InsyaAllah, kita akan boleh duduk Di dalam syurga Tak ada dosa walaupun sikit nah, Bila kita jijok pintu syurga, hari itulah Hari kita perakat kepada diri Kita katanya, inilah hari Berhak yang sebenar dan hari yang kita akan kekal Buat selama-lama Duduk di dalam syurga Mendapat reda daripada Allah SWT Buat selama-lama Habislah Lepas pada ni Masuk kisah lain Hal lain pula Di dalam suratul qasas Lepas kita pun Duduk dari hujung Akhir Ada lagi so dua, tiga, empat Empat ayat Sebagai Akhir di dalam Suratul qasas InsyaAllah belum pada Maknanya Yang esok lusa tak? Habislah. Usaha nak anak pergi habis belum pada kita nak beraya masuk lepas hari raya ni masuk di dalam suratul ankabut. Wallahu a'lam ala. wa, ala wa, wa sallallahu warahmatullahi wabarakatuh.